Apa yang telah kulihat Membuat hidupku mengerti Rencangan kebaikanmu Tuhan di dalam hidupku Saat aku berjalan Dalam rencanamu Tuhan Kau mengajariku untuk mengerti kehendakmu Bapa, aku percaya kau memuliakanku di dalam hidupku, tak pernah habis air mataku melihat ke. Saat kau bertindak, mujizat pun nyata. Tak pernah habis air mataku melihat kebaikanmu, Bapak. Ku percaya, kau memulihkanku di dalam hidupku. Tak pernah habis air mataku melihat. Ku percaya saat kau bertindak, mujizat pun nyata.